Hi guys, welcome to my YouTube channel. Oke okay, guys, jadi disini sini aku bakalan nge lagi dulu. Jadi di sini aku mau nge gitu oh, yuk ini. Oke. Okay. Nah, oke okay, tunggu ya guys. guys jadi aku kayak mau nge-review rumahnya bukan rumah sih kayak eh, rumah makan tapi ada rumahnya juga buat tidur lagi Salah. mohon aku setting dulu ya guys oke okay. kita lanjut baik ke rumah <susurrisa> so sini you guys. Sofi aw, boleh kayaknya Sofi tapi aku selamat pagi guys. Eh, darah-darah lagi sih, karena saya nggak suka. dan tekun. kamu jadi... Isinya itu aku taruh di sini, guys. Kita parkir terlebih dahulu. Hmm. Kamu eh, aku ini, -ini di sini, guys. Iya <tosolo> dia tahu, rada jelas, haha, aku berkeberatan loh gitu guys, aku paling sama ini, kalau aku suka kayak udah di sini, udah di aku kalau yang aku bayangin gitu loh, dia guys. Tidak sampai di sini, ada ada gitu, sini, ada gitu sini, ada di sini, ada di sini, ada di di sini, ada ini aku ya, mulai dari masing-masing ya jadi itu tuh pintu masuk kalau eh, udah ada kasar gitu abisnya ini dalamnya ketemu ketemu dari anak-anak kalau pagi makan gitu ya jadi ya kalau ngelak zaman ini gitu karena itu itu itu guys nah cewek ya guys aduh aku gini nya gitu yang paling itu pakai eh tali aku dia namanya oh, yang ini ya, tuh ini gimana aku tuh pakai apa ya wall wall gitu wall gitu aku gak tau namanya apa aku pakai itu abis aku bingung aku harus pakai apa gitu loh guys terus langsung untuk di sini, kayak jadi di sini kawan mandi. Kenapa aku naruh yang di sini? Jadi karena kan kalau aku kayak di sini jadi cuma ada ini doang Padahal aku mau banyak cuci-cuci, kayak sempit gitu loh. udah kurang aja di, bye. Terus kita naik. Tadi kitchennya ada di sini loh, cuma kayak ini ya panjang eh jadi kenapa aku di sini gitu karena apa deh namanya kalau kita masuk ke dalam gitu kan kayaknya udah udah bawahnya udah kasur-kasur gitu kamar kan jadi kan karena kalian kan ini juga aku dapur dalam kalian itu jadi kayak iya biar itu aja sih kayak ya jangan lucu kayak gini loh maksudnya jadi dan sih aku nggak nggak nggak apa sih namanya nggak nanti pusing gitarnya kayak masuk dari sini boleh pasti dari rumah ke hotelnya kayak jadi itu doh nekat oke guys jadi itu aku yang mau jelas sih nanya di sini juga nih kayak dapur sini masuk ke kamar mandi gitu terus next aja kan ini aku pakainya tutup slide gitu slide ikutju gitu oh jadi kan harus gitu deh kan okay. terus slide enak slide, slide. Gak, aku, eh nggak slide yeah eh glassnya aku hmm. aja kayak meeting tiga gitu nih hmm, apa kasur gitu phone porten ah apa? kasur gitu kayak kasur yang ya kan karena aku tuh kayak ini aku tuh kalau bawaan tuh kalau udah bikin rumah bawaan bawaannya keluarga kelu keluarga terus gitu loh guys jadi apa gitu ya kan begini sebetulnya udah-udah memasukin kamar gitu ini udah nggak ada ruang-ruangan apa lagi ya kan sini ada update namanya juga ya, tempat tidur yang gunanya pastinya tidur ya kan? terus ini, ini kayak, kayak tempat ini lakut ini habis ya, ini dekitu juga gitu jadi kayak satu gitu, seperti gitu kan kalau lucu aja sih ya kecil pasti tempatnya kayak gitu bisa kalau misalnya aku selesai aku selesai ini tuh kayak kaya lantai aja gitu langsung jadi kayak biar gece oh, ya tidaknya setidaknya gitu terus lanjut sini ada pintu kamar ini kamar mama ke oh, iya kayak jadi, jadi kayak berdua gitu ya kan ini aku juga nggak tahu mau nambah apa atau gimana ada kebun tambahin gitu ya kan mungkin nanti kita renovang kapan-kapan terus kita lanjut aja terus ini aku, ke sini aku aromanya ke sini aku cek lihat dulu ya eh. oke di sini jadi tadi duduk gue sih aku mah warung makannya kita lagi gitu loh guys jadi ini warung makannya tapi namanya disini White. jadi kalian bisa lihat kan warung makannya disini coy tuh woi like bener kita langsung ikut um, kayak kalau ke kayak um, warung lewat-lewat itu kita langsung kayak mengarah ke sini gitu Terus makan deh aku sini pastinya ada tempat cuci tangan gitu jadi steril gitu lah ini tempat makannya kayak makanan baru makannya kayak steril loh yang punya kamu ini aku sedain mikroles tapi ini bukan microwave guys ini jadi kayak aku kasih minuman gitu Wah, Hai kayak kayak Kaya gitu tapi oke okay, lah ya kan di sini aku sudah dua gitu cerita sebentar sih sudah dua dua oke jadi di sini juga aku sudah juga tidak senang dan jenis guys terus yang next ke sini pastinya ada makan makanan makanan ya, kayak gitu Kita sih sini aku juga bingung sini mau makannya sini apa? ini aku gak tahu ini apa ini apa aku kasih kalau gitu loh sepertinya ini oh, ya tempat makan tuh lebih lebar lebih lega gitu oke si rumah rumahnya yang lebih besar oke dari sini keren ya aku tak masinup itu nih, aku masih double layer. Kayaknya ini kayaknya elastis gitu loh, guys. Kalian selalu elastan, cuma kalian keluar, pasti ada kayak lemari kaca seperti ini. Tapi ada white. Ini, dan aku juga tahu tau ini nama makan makanannya itu apa aja gitu. Terus ini ada kayak oh banyak gitu, kayak tipis-tipis. Itu bukan makanan jepang ini dengar, aku tahu dan suka tahu Ah, oke, okay. ini makanannya kayak ada ayam. Ini aku juga gak tahu aku tidak tahu. Oke, sini aku pakai tahu Oh iya sih, ini aku udah pakai kaca. Ya. aku mau cek kaca. aku juga di ini pakai aja terus udah eh udah sih aku oke izin gitu lagi aku di beda pakein hard bang gitu ini aku kesini kan masuk terus ada kitchen sama kulkas terus aku aku belum pake ini tapi bisa ya tapi aku bisa coba di kitchennya ada WhatsApp ada kompor sini tinggal, oke tinggal aku kasihkan gitu, disini jadi lagi gitu ya kan, akan menuju juga nanti sedikit, dan eh jaja iya gak ada pelanggan nggak ada pembelinya gitu, karena aku bersepas undang-undangin mereka semua, karena aku buru buru Oke okay guys, itu bisa jadi ya video dari aku. Terima kasih banyak gitu ya kan dan nonton video ini. Ya walaupun sebegitu simpelnya gitu. Mandi maaf gitu. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe ya guys. So, bye, bye guys, thanks for so watching.